Giliha try, try, oke, okay. kita klik oke. Okay. ini khusus ta warna apa aja? atama, file gilaneh, apa ini larangnya, convert apa word, oke. Yang ini kita klik add, pdf, nah, klik gilaneh. kita tuh convertnya, aplikasi, eh, itu nih file, namanya convert, pdf, loh. Eh, convert ba word mas, ini kita klik ya, convert. Oke, tentunya taman asalnya kita buat, klik ke convert. Oke, okay, klik convert. Oke, ini khusus, kita buat, aneh ya, ini narang asalnya. Kita nih, misal gilion ya, mental health, meyaneh- meyaneh, klik ya, save. Kita klik save, klik save. Nah, automatic kita ini ada prosesnya. Okay, proses yeah, ini sih prosesnya. Oke, so proses foto kita buat senarai, alora. Halo Bona itu Belum Sirah untuk Filipalah channel Dia Belum Sirah harus berkata gini dia karena sampai baik nih, Hawa Totam berpergunta memang Tanya Belum Balung usut pergunta di Facebook Kau tambah how finally lah upload video konan ba action nya formula action nya tentang ya peruntum barang khusus mai poin satu mudah itune file ni bemat PDF mudah file file bagoh atun nit bele edit ane be hanesan dadak ane bele usihare ane harus sudah selesai convert file file au nya ah sa dokumen sembe make ane Mesa power point nya, uh, ya neh modul neh, uh, pide uh, convert filofal word kita oke ya PDF PDF convert word, edit, edit, Uh, belum Velocir habarak tempo <hesitation> uh, ma itamu uh, ita tu bare <hesitation> oinsa itatu convert itan ya dokumen tu sebe mungkin ya PDF bafila fania born <hesitation> uh, habarak tempo belum ma itare permeru termero ita loke itan ya ita perpa reteni aplikasi, aplikasi ko naba convert PDF bawornya ya nae perpara ita install dia aplikasi dan nae lain <hesitation> haba koloke ya nae <hesitation> haba koloke ya ini, ya ini, oke, ya ini, master programnya, ini oke ya ini, PDF, Ina ini aplikasi barak makanya PDF complete, PDF complete, PDF to work, PDF to PowerPoint, pura PDF to PowerPoint ini ya nih. pura ini file iya, PowerPoint ya converter PDF. Kita edit file diese file powerpoint kita boleh install aplikasi danai, mepet tambah balanceor perungutan memang khusus kau naba a tu kau per titik nifai lebih mahu pdf buffer f, apa pdf buffer word 2 or, ida name kau perparah aplikasi pdf 2 or nih, kita loke danai install ita komputer computer kare, halutir, kau klik ya nih, klik taruh ita loke, mungkin ya nih, kita ida nai close dia kita main, klik kirane, dan lalu Kita open, oke, danetan, ya, fokusnya. E, PDF, 2 warna, oke, hello, oke. Kita login, ya, nah, taman, ya, Bisa install aplikasi, dan close, dia Kita main, nah, klik di sini klik dalam warna, oke. Atau, kita beli install ya, ini beli hari. ini khusus kita klik yes, kita klik yes. Kode install by Internet Computer Door Oke iyan eh Harup kita to install Kita uh, klik next Iyan eh iyan eh yeah, For For example kita install iyan eh Kita to uh, Simpang yeah, Iyan eh Automatically Kode kita install aplikasi Rumah Iya Tegser Iya Data C Tambahn eh uh, Iyan eh Klavel Walk Langsung Klik next Kita pause iyan Kita klik yes kita nafati video namanya nafati label box kita klik next oke ini labelnya saya klik maka ini otomatisnya di kita nafati klik next oke ini ya khusus kita itu install kita klik install ini proses itu goto yang ini foto kita klik finish kita halaktiku idane berarti di klik finish, otomatis nih fungsi itu atau tambah waktu di F. Kalau idane kita, kita lahal aktif, nah kita klik so, ini, ini lahu suhu, tambah waktu, tambah langsung deh, tentang hal udah naik tipu, klik finish. Oke, okay. nah ini musuh lahan esang, ini musuh haruka itu, eh uh, tambah bahaya, alauisa uh, tu comfortnya. Oke, okay, dan yang tahap jelai, dan yang tahap dia ya. Idane mo sanesa, hal lain. Oke, iya nih, itu tuh convert idane. Oh, ini gak perlu kalo nampak hari, sehari so, ini. Hari iya nih, nih, tidak layak usia. Convertnya bafale iya worth. Oke, okay. so, iya nih, kita main hilir try, kita okay. hilir so, try idane, try. Oke, itu klik oke. Okay. So, nah, ini khusus utama ona bayiha. Nah, onisa itatu, ah, atama, file idane, bayiha, dia larang nih, jadi convert bayiha, ah, worth. Oke, okay. ya ini kita tambah klik add add PDF. Nah ne. klik di dan ni. Ah nah, ni mouse-nya senang ni. Kita bayar desktop tambah belum ya ni. Confirm ko belum serani ya dokumen tu sebenarnya kita convert ni raih ya ni. Tambahungnya ha raih desktop. atau tahu hapus desktop. Kita belum serani yang makrai ha dokumen raih data di, kaya saya sesedan ni. Belum serap file-file buka heita bot serni ya. file ni be kita bot raih. Ah uh, tambahungnya ha raih desktop. Oke okay, klik desktop. Klik da luarannya desktop, aya uh, nih, how, buka, how buka file nih, how simpangnya nih, uh, aya uh, nih, MS, uh, MS Powerpoint to, eh, uh, T200, oke, okay. how, klik da luarannya nih, how, klik da lidatnya nih, how, click open, oke, okay. minta nah, mona, uh, ayo, kita to convert nih, aplikasi, eh, itu nih, file nih, tapi convert ke pdf head no, nih, eh, convert ke babuorn yane tamu nahan sana, itu bucer klik ya convert, ya kedunia tamu nahan sana itu klik ya convert, oke klik convert, push yane ini khusus itu buh tanya yes, itu buat tanya yang yes, oke yane, idane tetakat ya, idane tetakat ya, oke, ini musuh nesang nih, yane itu bucer hari, yane dia haruku itu tuh simpang, file file belum cerah, agar tuh simpangnya data deh itu bucer beli Konform itu bocera, hab simpang ya, data deka, iya data efika, iya data geeka, konform itu bocera. Maybe how idane tambah praktika, idane tambah tutorial, how simpang ane ho ya, nee, how tau ya desktop date, ini how klik ya idane, how pilih desktop, oh sih how simpang ya, nee. Aku file name ini yang nee, file name ini yang ini, itu bocera, tau ni narang pura jempe ya, how tau convert, how tau convert, PDF convert, convert Neh, auto nenarang, poroksi dan musiah, oke. Nih, auto, eh, akhir nenarang, D, E, oke. ini belum nih, file, eh, nih, auto, PDF convert, baru itu nih, auto, akhir konon, yang sana, ya. Kita <hesitation> uh, mai haneha mai klik ya, save, au klik ya save, oke klik save, okay. save. <hesitation> uh, automatic kita ini ada proses suh ini proses, ini si proses suh ya. oke, okay. ini proses suh, oh tuh, itu gua cerah re, awara, itu gua ini inyem. musuh nae berarti te convert luosu ini idane, oh ini pdf nya, awara itu konvert ne, ini mau musuh falehan ini mau suh nae ne, itu gua cerah ini automatik nge nah, ini musuh nae to, beli Nih nih musona bayiha, nih musona bayiha, wow, warna beli nusunare, ya nih beli nusunare, ini tekonverti dana ya goreng nih musunare, ini kan ya narang file name nih, auto PDF kon, PDF konverto, ya itu nih musunare, musunare, warna beli nusunare itu kokoloke, kita lokih ulu kita nih, lokih ulu PDF linknya, oke nih PDF linknya mana selap dan video ini. kalau di Hollywood tambah convert Oke. dia gue lusi tutorial simpel dan Harus kita bocilah komprende, si halo saya operation, apa Jadi, harus mak, subscribe itu subscribe, no video seluruh subscribe jadi sudah bocor subscribe itu bocornya like, share hal video dan eh hal-hal konten ini atau nih perparatan tutorial lebih memang relevan tuh itu bocornya aktif dari seluruh orang jadi lebih banyak lu share lebih memang ke korea daripada si estudiantin ini yang karek itu bocor lah kokah kompanya halnya video ke halnya tutorial diraknya atau nih itu bocor boleh aplikasi itu bocornya aktif dari seluruh orang lebih memang lebih lu share lebih memang ke korea daripada hal hal proposal monografi kare laporan rumah jurusan kita dan beberapa atau indisi otomatis kita dan tutorial dan sudah kita no Topan Eder, Taurus, Bertu, masih sama sih, tebok